Di dunia yang fana ini, cinta bersama dan terhempas tanpa jeda. Andai kau tetap di sini.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 Mencintaimu adalah sakit hati yang ku sengaja Mungkin kita memang beda walau sakit hati ini kau tetap untukku Ku sengaja Mungkin kita memang beda Walau sakit hati ini Ku tetap mencintai Cintaimu adalah sakit hati yang kusengaja. Mungkin kita memang beda, walau sakit hati ini kan tetap untukmu. mencintai adalah sakit hati yang kusengaja. Mungkin kita memang beda, walau sakit hati ini, ku tetap mencintai. sakit hati ini ku tetap mencintaimu